Di ini dari Kuan Mobilindo. Kuan Mobilindo ini dengan Mas, Mas, Jarwo. Mas Jarwo. Kita lagi di Jalan Imam Bonjol, ini lagi main ke showroomnya si Om Kuan Mobilindo. Kuan Mobilindo dengan Om Denny. Om Denny, kita lagi di sini untuk teman-teman semua. Tahu kelanjutan stok-stok mobil si Om, ikutin terus, tonton terus, jangan lupa like, share. Dan Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe biar kita bisa kasih info-info untuk teman-teman semua. Tetap semangat sih walaupun siang-siang tengah hari kayak gini Om ya. <laughs> kita tetap semangat untuk kasih tahu info-info teman-teman semua di sini. Nah, ikutin terus nih perjalanan Atang kita. Bang, ah, di Kuon Mobilindo. Nah, di Mobilindo. Nanti emang eh, nomor teleponnya Om bisa disebutin. Nomor telepon 081319182343 nanti kita tampilin juga di kolom deskripsi ya mas ya Nah untuk tahun lebih lanjutnya yuk kita tanya si Omis topiknya -top ada apa aja untuk yang unit pertama unit yang pertama hmm. ada R3 GL hmm. transmisinya Matic transmisi uh, Matic warna tahun, silver tahun 2016, tahun 2016. Matic R 3 GL ini uh -uh. tangan pertama pertolongan? Uh, untuk STNK tangan kedua. Oh tangan Nama kedua. Pribadi. Uh, ini platnya ganjil ya Om ya? Ganjil. Bulan lima pajak pa panjang. Pajak panjang. Jakart Jakarta Timur. Iya, Jakarta Timur. Oh, yeah. Jakarta Timur. Ini mobilnya nggak ada keluhan apa apa ya Om? Mesin nah, kondisi kondisi. oke, okay, siap untuk siapa ya Om ya? Aja. ya. <laughs> Harga case -nya, Om berapa? Untuk harga cash yang kita pajang sekarang ini 140 juta. 140 juta. Si Om ini banyak unitnya kira-kira ada berapa unit ini di sini? Kalau untuk sekarang ini kita ada stok keseluruhan sih ada 19 unit. 19 nah. unit ya. Yeah. Nanti kita review satu-satu. Untuk paket-paket ah. mungkin nanti bisa komunikasi dengan kita ah, atau ah. hubungin nomor yang Oh, nomor nanti yang disediakan aja. Oke okay deh, untuk tapi untuk kreditnya bisa pakai syariah atau konvensional bisa. bisa? syariah, uh -huh. bisa juga konvensional. Oh, gitu ya. Oke. Okay. Naik yeah. lagi. Uh. Ada stok apa lagi? Hello 15 transmisi sama metik tahun 2017. Uh. Kalau untuk kilometer pelos di Rp 102.000.000an Pusisi pajak hidup? Pusisi hidup Bulan 6 ya panjang, iya. panjang iya. Ini Pat Bogor ya? Pat Bogor, Sibinong ah. Sibinong ya. okay. harganya apa? Kalau untuk harga net cashnya di 172 172.000.000an Rp 172.000.000an Tapi masih bisa nego nggak om? Kalau untuk ya, kita udah <laughs> net, kalau kita buka sebenarnya 175. Hmm. Jadi kalaupun ada tawaran dari debitur ya net di 172. 172. Ya. Yuk Om, selanjutnya ada unit apa lagi selanjutnya, nih? Selanjutnya ada Avanza Grand New. Ini Avanza. Eh, 13. 13. juga. Uh -huh. Di sini Plus kita Matic buka ini. harganya di 135, net di 130. 130 tahun-tahun ya. berapa sih? Tahun 2015 akhir nih Tahun 2015, 2015 akhir Grill udah grand ya Iya hmm. Barong ah, Barong Udah barong ya uh, Plat nomornya genap Ini 130 STNK atas SD... nama perorangan juga? Atas nama perorangan, perorangan. sini atas nama pribadi Kilometernya berapa nih? Oh? Di 80an 80 ribuan 80 ribuan uh. Case-nya? Oh cash di 130, 130. paket kreditnya tanya-tanya aja lagi langsung sesuai <laughs> karena tergantung misi ya, juga ah, ya Om ya kadang-kadang ya. kan mereka ada penawarin di P berapa nanti hmm. bisa dikomunikasikan dengan kita oh gitu, Kalau... next lagi deh next lagi Om sedan sedan apa tuh? all new Altis, Altis. tipe 18 tipe P ya tahunnya 2014 2014 1800 cc-nya 1.800 kilometer dia di 124 alam ser ya kalau paling kalian panjang alamat bekasi ya nomor pilihan pilihan ya. kita buka harga ini di 200 ya Ya nego tipis-tipis lah nego. <laughs> Jadi cek unit dulu nanti baru nego wow. Om, sebelah lagi Untuk unit, unit yang selanjutnya ada Suzuki nih, Ignis tipe GX, tipe GX Transmisinya manual tahun 2017 Tahun 2017 uh. Ini pajak panjang juga ya? Om, pajak ya? panjang berplatnya nah, ganjil iya. atas nama perorangan juga atas nama perorangan. atas nama perorangan kilometernya berapa nih? Kilometer masih di tiga puluh enam ribu tiga puluh enam ribu iya masih oke om tiga puluh delapan ya tiga puluh delapan ribu semua kaki-kaki gak ada masalah kan uh, om suspensi, ya? kaki-kaki regstrip aman. Aman ya. Ini ada, ada garansi mesinnya nggak om Kau? kalau garansi oh, itu e e nanti tergantung dari layanan leasingnya sih. Oh, layanan. Karena kan asuransi leasing sekarang menyediakan asuransi untuk transmisi dan mesin. Oh gitu. Ya. Ya. ya. Harga cashnya berapa ini om? Harga cash itu di seratus 135. Nah, untuk tahun 2017 ya tahun masih 2015, kategori murah ya. gitu kan. Untuk teman-teman yang mau lihat cek unit atau apa bisa bawa montir kesayangan sendiri boleh, ya, boleh. untuk kepastian ngecek unitnya ya. dengan untuk melihat kondisi bisa mereka membawa ya, montir sendiri ya Om uh, ya. Montir atau kondisi <laughs> dari bengkel langganan mereka sendiri. Ya boleh teman-teman. Ya. Jadi Mobil-mobil di sini dijamin nggak bekas nabrak nggak bekas banjir nah, ya om ya. ya. Bukan bekas, bukan. <laughs> bekas nabrak <laughs> ya. Bukan bekas nabrak atau bekas keringir. Iya. Servis record juga ya om ya ada ya. Ini ada untuk servis recordnya ada, nah, ada juga. next, nextnya. Kita ada Honda Jazz, Honda Jazz all new Jazz ya RS. RS. CPT tahun 2019 tahun 2019 ribu ya, ini masih, ini nah, masih, ini masih, ini masih, rendah masih, di masih, ini masih, ini masih, ini masih, ini masih, masih, masih, cari sini ada ya. ada kalau untuk harga kita buka di 285, 285 nego sama juga kondisinya nego tipis-tipis. Cek -tipis. tipis -tipis. unit ya nah. boleh tes gitu kan? Iya boleh, bebas. Walaupun belum deal boleh. Yes, drive. Karena semua harga sesuai kondisi juga ya om. Iya. Semua harga sesuai kondisi. Untuk sekarang juga. ini kan memang kilometer warna juga mempengaruhi harga ya. Oh. ya, sesuai kondisi ya. Dua ratus delapan puluh lima. Next lagi, selanjut lagi. Berikut ada All New Innova Reborn ya dua kosong. Inova kosong bensin ya ini matic tahun dua ribu enam belas. 2016. Di sini kita buka harganya di 250, kondisi pajak hidup. Pajak hidup, atas nama pelorangan juga? Atas nama PT, oh, PT jadi atas ini. nama perusahaan. Nah. Atas nama PT perusahaan. Kilometernya ada di 110. 110, yeah. kilometernya di 110. Harga cash oh. ribu, Harga cash di 250 250, nego tipis juga ya Om ya <laughs> Kalau ini mungkin kondisinya net gitu oh, kondisinya <laughs> Bisa net. sih kalaupun memang ini ada penawaran nah. Kita habisin di 245 245 iya. Warna putih kan warna favorit Iya warna favorit ya Om ya Atas nomor itu Hai teman-teman Ada yang mau lewat dulu nih Nasi jagal Bang Alif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 kalian yang mau bisa order lewat Gojek atau GrabFood-nya juga ada. Buruan diorder. Porsi banyak, bikin kenyang, harga murah. Sambelnya mantap. Kalian bisa order lewat Gojek atau GrabFood. Buruan teman-teman. Kaya ini ada honda CRP honda CRP 20 manual tahun 2010 2000, uh, di 2000 sini 2000 cc ya. ya 2000 cc km 134 134 uh -uh. Ya. Ya. pajak hidup pajak hidup alamat Tangerang Kota, nah, uh -huh. Kota. Okay, kalau ini kita jual di harga cashnya di 135 100 25, ah, nama ya, atas nama perorangan ya. unit Tahun berapa nih? 2010. 2010. Ah. unit yang kita pajang masih ada iya. Honda City. Honda City. Ini Honda City tahun berapa, tipe om? E matic tahun 2014. 2014 ya, matic, dulu. pajaknya om. Pajak hidup. 2012, eh, Alamat Jakarta Selatan. Alamat Jakarta Selatan. Pajak Kilometer. 12 bulan 12 tahun 2023. 23. Kilometer masih di 65.000-an. Kilometernya 65 ribuan. Buka harga di 185 juta. 185 juta. Nego lah, ya, Om ya. Ya. <laughs> kalau paket kredit ya, ada nggak om? kalau untuk paket kredit ya tinggal komunikasi tinggal lagi aja tinggal komunikasi aja, aja. <laughs> oh karena ada om. bervariasi DP ya masing-masing leasing ada bisa di DP minim lah kalau bahasanya sekarang oh ya. Ya mungkin kita bisa tanya -tanya komunikasi tanya. langsung dengan kita langsung ke sini tanya-tanya ngopi-ngopi deal sampai jadi om ya, ya. sampai <laughs> jadi <laughs> bisa juga kita keluar untuk test drive gitu kan ya sebelum deal juga kita bebas dulu. untuk test drive-nya bebas ya Om ya nah. mobil juga siap pakai ya Om siap. ya? siap pakai. kondisi ya seperti kondisi yang terlihat tapi masih, masih bagus ya Om ya? cat-cat juga masih bagus masih oke kaki-kaki full -kaki. ya, ori lah full ori dalemnya uh, pull... masih dingin AC ya Om ya? <laughs> dalem rapi, rapi AC dingin loh ya dingin oke Honda City di ada ada lagi Honda BRP Honda BRP tipe E CPT tahun 2017. Plat sama ini Bogor. Bogornya Bogor Kota. Honda BRP tipe E CPT tahun 2017. Tahun Metik. Kilometer ada di 80an. 80, 80 ya baru 80 Rizwan Adek hidup cepat buat panjang ini, tanah, ini untuk Plata ini ya? sebenarnya berbatasan dengan kota Tangerang ya kota Tangsel dia ya. posisinya ya. ada di apa namanya bu, uh, masuknya ke Gunung Sindur sih kalau ininya Mungkin kecamatan lah. Gunung Sindur antara Buk. Serpong Serpong nah, kan ya iya jadi sini ada antara itu dan Jakarta Selatan ya, Pak ya. Iya, kebetulan domisilinya masuk ke Bogor. Tapi <laughs> aktivitasnya Tangerang gitu. Oke, harganya Untuk harga ini kita buka di harga 185. Ego ya, Pak ya. Ego. Service ininya record di Honda resmi karena kepemilikannya juga ya, ya, ya, ya orang Honda, ya. Ah tangan oh, pertama. Honda, kebetulan ini di Kevin mobil rawatan. karena ini karyawan Udah ya, ada. Ya. Ya. Uh, uh. Ada apa lagi nih om? Selain BRP kita juga ada pajero Dakar. Oh ini pajero Dakar ya om? Pajero ya? Dakar 4 kali dua. Empat kali Tahun 2. 2017 2017 tujuh belas. Kondisinya udah. Untuk ini Matic, Matic. Tahun untuk 2017 ribu ya. tujuh ya om? Uh, kalau untuk grill memang di sini dipasang ya upgrade untuk Alphard ya untuk grill aslinya masih ada oh, masih jadi ada. masih ada disertakan di sini kondisinya hmm. juga masih bagus masih bagus ya, ya. Bannya juga masih ini banget nih Om Hah? <laughs> untuk plat panjang dia ini apa namanya bulan 7, plat 2023. 7 2023 perplat ganjil uh, baru ya, perpanjangan ganjil alamat Bekasi Bekasi atas, atas nama, perorangan, atas nama perorangan. perorangan kilometer masih di 70.000 70.000 ya masih tergolong rendah. Masih tergolong rendah. Ya. berapa nih om? Kalau untuk harga di sini kita bukanya di 440 mungkin kondisinya sih net. Kondisinya 440. net di 440 juta. 440 juta. Kalau paket kreditnya nanti dihitungin lagi kali om. Bisa. Nanti dihitungin ada lagi. paket kredit yang mungkin ya di di atas 60 atau di 60 juta juga bisa bisa di tenor lima tahun. Bisa di tenor lima tahun. Naik like lagi ada lagi Om. Mas Datu Sky aktif tahun, Nah, teman-teman, untuk ini ada tahun berapa, bang? Tahun 2016. 2016. Apa, Matic? Matic. Transmisinya Matic, sini. di kilometer delapan 80.000 uh, Service record itu ya. Kalau untuk Mazda ini kita kasih di harga Seratus sembilan puluh lima masih nego ya Pak Masih Bisa langsung komunikasi dengan kita, standby dan pas respon lah Ya. 24 jam ya Om ya. memang rata-rata kalau ini kan iklan rata-rata memang layanan kita selalu di tengah selalu. malam nih. Iya. Ya. Tanya jawab chatting biasanya ada di jam satu. Jadi ya kita siap aja untuk melayani jam berapapun pun ya. Kecuali Selama memang kalau bingkido. kita lagi di jalan ya. gitu kan. Ya. Uh. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari mobil bekas, jangan di Taguragula langsung aja bisa muterin mobil itu atau kita konsultasi. Pada bagian marketing. Nah, gitu. Oke, demikian informasi dari Duo Otomotif dan Berusaha Untuk mengenai Spot Aset yang ada di Puan Mobilindo. Mobilindo. Ini di Jalan Imam Bonjol ya Om ya. Ya, Puan Mobilindo ada di Jalan Imam Bonjol nomor enam puluh satu. Enam puluh satu. Karawaci Tangerang. Karawaci Tangerang. Persisnya di depan pabrik Sulindapin. Oh, ya? di depan pabrik Sulindapin. Sulindapin. Tapi kalau untuk di map ada kali ya Om ya? Ada, Atau bisa ya. diklik di Google Map, Won hmm. Mobilindo, itu akan muncul langsung. Karawaci yaudah. ya Om ya. Yaudah teman-teman, segitu informasi dari kita nih, Dero Saoto dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita doakan semoga rezekinya lancar, Amin. bisa membeli di Kwon Mobilindo Amin. ya Om ya untuk teman-teman sehat selalu uh, maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaiannya kurang uh, tepat atau kurang, kurang detail. kurang detail. tinggal langsung saya tanya langsung <tik> aja ke Om ya uh, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam derosa Oto dan <tik>